Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Rafa TV Gimana nih kabarnya hari ini? Puasanya masih semangat ya, Insya Allah masih semangat. Semoga puasa dari puasa pertama sampai hari ini, ibadahnya makin kenceng ya, bukan makin kendor. Apalagi ditemani dengan salah satu program spesial dari kami, yaitu pada program kali ini kita akan membahas tuntas, Insya Allah mengenai bulan suci Ramadan, yang akan dibahas secara santai dan juga hangat bersama kurma, kuliah Ramadan. Pemirsa, pada Kuliah Ramadhan kali ini, saya, L.P. Sati, akan menemani sore kalian semua tentunya dengan bahasan yang tidak kalah menarik dari tema-tema sebelumnya. Apa sih tema kita hari ini? Jadi tema kita hari ini itu yaitu uh, optimalisasi pencapaian teologi puasa. Uh, mungkin kata-katanya sedikit asing ya, namun nanti akan di, uh, dikupas tuntas nih sama narasumber kita yang tidak asing lagi bagi kita para mahasiswa ataupun mahasiswi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Palembang yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Izamidin MA. Yuk langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak uh, puasanya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat lancar-lancar. Sehat, Alhamdulillah ya. ya, Pak. Oh ya Pak, kalau uh, bisa dengar-dengar juga Bapak kan sebagai salah satu uh, dekan ya di Fakultas ilmu ya. sosial dan politik kan? uh. nah terus juga mencipta uh, kisah juga Bapak sebagai penulis buku juga jadi hmm. kan kayaknya kesibukan Bapak tuh banyak banget gitu udah sibuk uh, puasa gimana nih Pak antara kesibukan dengan puasa Apakah ibadahnya masih balance gitu Pak Iya kita upayakan memanfaat waktu semaksimal mungkin hmm. walaupun agak lapar-lapar ya teruskan aja bahkan ya. olahraga masih jalan juga Oh ya. olahraga masih jalan Pak? sejalan sore-sore kalah saya pak saya nggak olahraga gitu. yeah. <laughs> jadi kita para anak-anak muda jangan kalah ya sama bapak yeah. ya. bapak olahraga pergi kita para anak muda. Nah ee, gimana nih pak tentang tema kita hari ini pak? Kayaknya sedikit menarik nih pak tentang optimalisasi pencapaian teologi puasa. Iya. Yeah. Teologi artinya tujuan. Tujuh. Jadi semuanya ceritakan tuhan itu pasti ada tujuan. Hmm. Ya. yang saja mungkin ada hal-hal yang barangkali belum bisa. Ee, dipahami secara gamblang oleh akal kita ya hmm. tapi intinya segala sesuatu ciptaan Tuhan pasti punya tujuan begitu juga ibadah puasa semua kita udah hafal bahwa tujuan diwajibkannya berpuasa di bulan sejarah Ramadan hmm. kan untuk menjadi orang yang bertakwa nah ini agar bisa terwujud Ya kita harus memaksimalkan upaya kita melalui pelaksanaan ibadah puasa dengan serangkaian amal ibadah lainnya selama bulan suci Ramadan agar tujuan bertakwa ini bisa diraih. Hmm. E, kalau bisa jangan sampai sudah habis baru tercapai. Ya sekarang kita sudah mulai merasakan bahwa kita kembali atau meningkatkan ketakwaan tersebut. Ya. Oke okay, baik Pak ini kan e, tadi kan udah bahasnya bahwa itu makan tujuan dari puasa iya. sebenarnya nih Pak sebenarnya apa sih tujuan dari kita berpuasa itu sebenarnya apa Pak, selain kita bertakwa gitu ya eh bertakwa itu adalah eh kaitan tetap dengan keimanan ya, keimanan gitu kan keimanan itu bisa naik bisa turun hmm. nah supaya dia tetap bertahan tidak cepat turun itu perlu dikasih pakaian pakaian adalah takwa ya. nah, jadi ketika kita e, disuruh berpuasa agar e, bertakwa artinya kita disuruh e, menjahit kembali menenun kembali pakaian takwa pakaian rohani ini agar keimanan tetap kuat di luar nanti di luar bulan bulan puasa 11 bulan mendatang nah, nah melalui ibadah puasa dalam rangka kita uh, menjahit menenun pakaian rohani sebenarnya takwa ini ya antara lain kita mencoba menguatkan menahan uh, diri ya mengendalikan diri dari uh, nafsu ya yang uh, tidak benar ya dan juga kita mencoba uh, menghalau ya menghalau uh, apa nama ajakan-ajakan uh, setan dan serikat-serikat setan melalui ibadah puasa itu sendiri. Gitu ya. Kemudian yang kedua, upaya kita juga bagaimana kita berupaya benar-benar uh, kita sadar meyakini bahwa apapun yang kita lakukan mulai dari denyut nadi, ya, jantung kita, sikap dan perbuatan itu kita sadar itu diawasi atau diketahui Allah swt itu jadi dua ini jadi ketahanan hmm. uh, batin kita untuk dari godaan dan juga kita mampu menghadirkan uh, Allah dalam setiap jantung kita sehingga kita uh, apa namanya iman kita terjaga untuk uh, tidak terseret melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah swt itu intinya kan begitu oke okay, pak ada sih yang bisa kutip nih pak tadi uh, katanya menghadirkan Allah gimana yeah. itu pak mungkin teman-teman uh, juga bertanya gimana sih caranya menghadirkan Allah? Apakah semudah itu gitu Pak? Ya, itulah kesadaran mental kita, jadi kesadaran batin kita, kesadaran kalbu kita karena Allah dalam Al Quran bilang Inna Allah Khobir Allah itu mengetahui hal yang sekecil kecilnya. Nah, itu kita sebagai orang yang beriman dan iman kita dilatih selama bulan puasa kita betul-betul meyakini itu, betul meyakini. Bahwa apapun yang ada pada diri kita, sekecil apapun Allah tahu. Nah, nah sehingga kita, apabila kesadaran muncul, itu pasti akan membuat kita berhati-hati. Ya. E, dibandingkan dengan orang yang seakan-akan melupakan Allah. Ya. Nah, kalau orang seakan-akan melupakan Allah, padahal tidak bisa melupakan Allah. Ya. Tapi seakan-akan melupakan Allah, maka Allah akan membuat manusia melupakan dirinya sendiri. Gitu. Jadi intinya kita menekan jangan sampai kita coba-coba seakan-akan melupakan Allah. Nah, kita latih itu. Sebaliknya kita selalu menyadarkan diri bahwa Allah tahu sekecil apapun yang kita perbuat. Okay, Nah Pak, kembali lagi ke tema kita nih Pak Optimalisasi pencapaian teologi puasa Nah optimalisasi Pak Kira-kira uh, apakah amalan yang mungkin bisa kita optimalkan nih Pak Di bulan puasa ini supaya kita mencapai nih Tujuan dari puasa kita tadi Seperti takwa, iman gitu tadi Pak eh yeah. uh, Terkait dengan uh, Menahan diri ya Mengendalikan diri nafsu Dan kita bisa menghalau segala macam bisikan setan dan serikat-serikatnya, nah itu kembali kepada kekuatan mental kita sendiri. Nah, jadi dengan puasa kita berani mengatakan ini soim sehingga apapun ajakan-ajakan yang tidak benar kita beramatikan bahwa saya tidak akan ikut, hmm. ya saya tidak akan terlibat nah, semacam itu. Jadi itu ada semacam filter dalam diri kita, betulnya kita melalui ibadah puasa tadi ya karena kita sudah sadar kalau saya puasa masih juga mudah terkendali oleh bisikan-bisikan itu berarti kita eh, pengendalian kita belum mampu belum terwujud dan berarti kita juga mampu eh, menghadirkan Allah dalam setiap denyut jantung kita. Nah, jadi kita silakan eh, apa namanya tes diri kita sendiri selama bulan suci Ramadan bahwa di luar bulan suci Ramadan kita Ya kadang-kadang ya, apa senang juga melihat gambar-gambar yang kurang bagus. Nah diuji di bulan puasa ini masih nggak muka gambar-gambar itu kira-kira begitu kan? Kalau masih gimana nah, ya Pak? Kalau masih berarti belum itu namanya. Nah itu itu Kalau itu, belum itu jadi gimana Pak? Solisinya kalau masih belum bisa. Ya artinya bagaimana selama bulan puasa ini yang mau deh dulu. Ya hmm. jangan dulu kan? Itu nama upaya kita memaksimalkan ya kita jauhkan dulu hal-hal yang mungkin kita bisa terjama. terjama. Nah, ya, kita jauhkan dulu itu namanya kita uh, berhati-hati, berhati-hati. Iya Pak, tapi kadang kita ini kan uh, namanya manusia Pak ya, iya. kita kan punya nafsu, kadang juga khilaf yeah. gitu Pak. Yeah. Gimana nih misalnya kita udah tahu di bulan puasa, kadang yeah. kita tuh sadar Pak, sadar bahwa ini salah. Tapi kadang kita kayak nggak bisa menahan uh, ego dari diri, diri kita sendiri kadang masih dilakukan. Kalau kayak gitu sebenarnya gimana tuh Pak? Kan puasanya ada 30 hari nih kan Pak. Yeah. Apakah karena dia seperti itu tadi, hilaf tadi, apakah dia tidak bisa mencapai tujuan dari bulan puasa itu tadi, Pak? Iya, ada uh, cara terakhir sesuai dengan pengertian itu. takut pada Allah, arti takut pada sanksi Allah. Hmm. Ya. Nah, setiap aturan, kalau dia wajib, itu pasti ada sanksi. Ada nah, ini perlu ditanamkan bahwa kita harus takut dengan sanksi. Mungkin jangankan sanksi berat di akhirat. Sanksi dalam urusan dunia ini, kita harus merasa takut. Dengan ada rasa takut dengan sanksi itulah yang membuat kita enggak berani mencoba-coba hal-hal yang tidak benar. Nah, kita di dunia saja, misalnya begini ya: sanksi Allah yang di dunia kita makan tanpa pilih-pilih. Ya, memang makanan haram, eh, makanan halal, tapi tidak semua yang halal itu baik untuk dimakan. Nah, ketika kita tidak merasa khawatir. Kalau makan ini bisa berbahaya bagi kesehatan saya, kita coba juga itu tentu kita akan menemukan sanksinya sakit perut. Ya. Tapi kalau kita takut, kita nggak mau coba-coba. Ya. Kalau saya makan ini pasti sakit perut. Nah, gitu kan? nah jadi kita dengan adanya sanksi itu kita harus benar-benar takut sehingga kita nggak berani mencoba-coba. Nah begitu juga itu ya. Itu dalam urusan uh, dalam urusan sanksi dengan Allah. Eh, sanksi yang terbesar nanti adalah neraka Sanksi dunia sudah berat Apalagi sanksi di, di akhirat. akhirat Nah jadi sekarang bagaimana kita menyadarkan Jangan kita eh, senang sekali bermain dengan sanksi Allah Artinya senang sekali bermain dengan pelanggaran-pelanggaran jadi, kita biasakan wali puasa ini sekecil apapun, mulai dari hal yang makruh lah ya, hmm. mulai dari hal yang makruh kita coba hindari hmm. ya, karena biasanya hal-hal yang nggak benar dimulai dari yang kecil-kecil ya, ya, dari yang makruh terus, nikah, ningkat, lama-lama hmm. yang Arab dan sebagainya. Nah, kita mulai dari yang sekecil lah. Ya, sekecil. Jadi, intinya apa? Kita harus takut dengan sanksi Allah gitu. Oh, itu kuncinya ya Oke jadi ya. tadi selain kita kesadaran ya. Ada ya. juga bahwa kita tuh merasa takut ya Iya dengan sanksi. Iya di, ya. selain diawasi Allah kita merasa takut juga bahwa Atas sanksi Allah terhadap apa yang kita lakukan Iya ya. Oke tadi kan udah dibahas nih Pak ya, ya. Tentang uh, beberapa upaya itu tadi ya Pak ya. Terus nih Pak Seharusnya kita tuh Karena tadi kan ada ada beberapa upaya nih Pak ya. Jadi sebenarnya kita tuh harus mengisi bulan suci Ramadhan Dengan apa sih Pak? Biar kita tuh optimal nih Dengan tujuan akhir dari bu bulan puasanya tadi Pak Harus kita isi dengan apa ya Pak? Ya, pertama kita e, harus melakukan amalan-amalan yang bisa menambah keimanan kita dan kesadaran kita hmm. Untuk menyapai tujuan puasa Nah, makanya kita silakan memperbanyak juga kebajikan-kebajikan ya, Kebajikan-kebajikan meningkatkan baik itu yang apa yang terkait dengan rukun iman Arti mempertebal keimanan kita pada Allah dan sebagainya Pada Rasul dan sebagainya kemudian kita juga terus menegakkan ya kewajiban-kewajiban sesuai dengan rukun Islam ya. Nah, semua itu akan menambah ya semua itu akan menambah kekuatan kita dalam rangka untuk mencapai tujuan puasa, puasa. gitu kan itu. Jadi kita tambah dengan kebajikan Nah, kan kebajikan gitu kan ya. kebajikan oh. ini untuk memperkuat itu uh -huh. memperkuat takwa dia ya, nanti gitu mungkin ya. boleh dijabarkan ya, Pak, ya. pada para pemirsa Rafa TV ya. ya kebajikan apa aja sih itu Pak mungkin. ya dalam Al-Quran dikatakan gitu kan eh uh, <coughs> yang kurang lebih eh uh, Laisal biro antu ya kibalal masyriki wal maghrib wala biro, man amana billah ya wal yamil akhir wal malaika wal kitab wan nabi dan seterusnya itu kan ada ada di sana dikatakan uh, wa attal mala ala hubbi ya, ada lagi seterusnya wa qamussalah waz zakah di ujungnya apa ulaika ladhi nasadaku wa ulaika humul muful -ula muttaqun nah jadi yang dinamakan kebajikan itu bukan menghadap ke timur dan barat tapi yang disebut dengan kebajikan itu adalah Uh, orang yang sentiasa beriman kepada Allah pada akhir pada malaikat pada kitab pada nabi-nabi ya kemudian uh, mau mengeluarkan harta yang ia sayangi hmm. kepada sanak kerabat pada orang yatim orang miskin orang dalam perjalanan orang yang minta-minta itu kan Uh, kemudian apa menepati janji, kemudian bersabar dalam kesusahan Nah itulah orang-orang yang keimanannya benar Dan itu juga orang yang bertakwa Jadi kita ini uh, melalui uh, tujuan apa nah, bertakwa itu adalah kembali untuk meraih keimanan yang benar ulai ya, ikaladina sodaku Nah, yang mana yang benar tuh? Yang tadi yang mampu mewujudkan kebajikan tadi. Hmm. Yang isinya tidak lain itu menegakkan kembali rukun iman, menegakkan terus rukun Islam ditambah dengan peduli sosial. Peduli sosial. Ya, peduli sosial. Atamal ya. itu kan watamal 'alau bihi. Jadi, uh, kita tidak ada gunanya beribadah tapi kita enggak peduli sosial. Ya, ya, itu. Itu justru ancamannya masuk neraka, hmm. ya. Ya, kalau masuk neraka berarti perjuma saja kita mengejar melakukan bertakwa. Kalau masih, masih masuk neraka iya. bertakwa itu kan supaya kita jangan masuk neraka gitu. Ya, iya. nah, jadi nggak bisa diabaikan. Makanya dalam bulan secara modern kita dibuka pintu selebar-lebarnya untuk peduli ya, Penduli. untuk bersedekah dan sebagainya. Ya, itu memperkuat takwa. Ada gitu. ya. Salah satu upaya. Ya, ya, ya. Takwa kita tadi. Ya, kebajikan. Iya, kebajikan, kebajikan iya, iya, iya. Tadi. Iya. Oke, nih, Pak, yang terakhir nih Pak. Iya. Mungkin kita kan udah membahas banyak ya Pak tentang hmm. bagaimana takwa iman. Nah Pak, ada realitanya nih Pak. Hmm. Kan kadang para manusia ini kan udah tahu, yeah. hmm. udah tahu kebenarannya gimana, ilmunya gimana, cuman kadang mereka tuh realitanya tidak se seperti teori yang disampaikan gitu Pak. Mungkin bisa Bapak kasih pesan para pemirsa Rafa TV untuk tetap gimana ya? Tetap semangat gitu puasanya dalam mencapai uh, tujuan dari puasa itu tadi Pak. Ya, ya ingatlah hadis yang dekat yang berbunyi man orang-orang iman ya. Hmm. Jadi barang siapa menegakkan salat dan termasuk mengerjakan ibadah pada sendiri dengan penuh kesadaran ya, itu akan membawa hasil termasuk pengampunan dosa yang masalah Jadi kalau umpamanya masih juga agak kurang kuat ya hmm. atau masih agak samar-samar ketahanan, itulah maksud uh, yang disampaikan tadi, mari kita perkuat kesadaran kita keimanan kita dalam berpuasa ini jangan berpuasa dalam pada tataran fisik semata karena yang namanya puasa itu kan amalon kolbi ya. memperkuat kolbu ya, orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa itu kan uh, bisa di orang lain bisa dikecoh seakan-akan puasa padahal tidak puasa tidak gitu puasa, kan berarti kan. kita namanya itu namanya belum sadar ya tidak itu menipu diri menipu, menipu diri, diri di sini diri sebenarnya iya. itu kan, menipu diri tidak. sini. Kalau Allah gak usah ditipu, Allah kan tahu ya, gitu ya itu menipu diri sendiri Nah itu. Ya. Nah itu pesannya ya. mungkin itu ya pesan terakhir untuk ya, pemirsa ya. ya. ya. Uh, supaya tetap mengoptimalkan puasanya di bulan suci Ramadan ini demi mencapai tujuan akhir ya, di ya, bulan ya. puasa itu sendiri, Pak. Oke nih, Pak. Mungkin kayaknya udah banyak nih tadi ya. bahasan kita mengenai uh, tema kita hari ini ya, yaitu optimalisasi pencapaian teologi ya. puasa. Ya. ya dengan berbagai kesadaran ma mengetahui bahwa Allah itu Maha Melihat, Maha ya. Tahu, hmm. ya. merasa takut terhadap uh, apa samsi dari Allah. SWT. Nah baiklah teman-teman, ya mungkin itu adalah uh, materi terakhir ya, yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Izumidin MA Oke baiklah Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya Sama-sama Sudah -sama. ya, ya, hadir happy. di studio, ya, yeah, ya, di studio Rafa TV yeah. ya Pak yeah. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini kepada para pemirsa itu adalah amal jariah bagi diri Bapak sendiri Amin, amin, amin Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga amal jariah ya bagi kita semua yang udah payah ya, <laughs> ya Untuk mengadakan acara rumah ini untuk para kru Rafa TLTC ya. yeah. Oke baiklah Uh, para penulis Televisi mungkin cukup dari uh, sampai sini saja ya materi kita hari ini. Semoga apa yang dapat uh, informasi yang kami sampaikan hari ini itu bermanfaat untuk kita semua. Dan saya Elti Sati, saya mohon maaf apabila ada salah kata kepada Allah saya mohon ampun. Para kru yang bertugas kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam jumpa wabarakatuh. Terima kasih. Kasi